Oke okay, Bray, uh, kita siapin bahan-bahannya dulu Pertama TR bisa cari di bekas power supply komputer Perhatikan tipenya Terus kapasitor keramik 1KP 472K Saya pakai Elco yang 400 volt 2,2 u. Semuanya bisa dicari di bekas PSU komputer. Resistor 10 ohm. Ada juga di bekas power supply. Resistor 1k. Oh ya, saya pakai trapo bekas charger HP cari aja yang sudah rusak jangan yang masih bagus soalnya eh, apa eh, sayang kalau misalnya masih bagus dipakai dibongkar dipakai JT eh, terus pakai dioda ada juga di bekas power supply Oke kita langsung ke pemasangan perhatikan cara-cara pemasangannya jangan sampai salah karena kalau kita sampai salah nggak bakalan nyala jt-nya Maaf, hmm, video ini saya skip biar nggak terlalu lama perhatikan baik-baik cara pemasangannya jangan sampai salah kalau dirasa udah benar pemasangannya kita langsung terakhir pasang kapasitor pasangannya selanjutnya kita pasang kabel lampunya. Rangkaian ini belum saya tes berapa jam durasinya. Coba kalian uh, tes saja sendiri. Oke kita lanjut ke pemasangan baterainya Perhatikan cara pemasangan baterainya Jangan sampai salah Karena kalau salah nggak bakalan nyala Kita lihat apakah nyala sudah bisa nyala Siap, dry Kita langsung tes apakah nyala. Bus. Lumayan. Nyalanya cukup lumayan, lah. Hampir sama-sama PLN, mantap! Silakan yang mau belajar bikin JT, pakai rangkaian ini. Insya Allah pasti nyala yang penting cara pemasangannya jangan sampai salah